Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di kelas matematika Matematika itu nggak susah ya Selagi kita tahu cara untuk mengerjakannya Kesempatan kali ini Kita akan mempelajari tentang bangun datar nah, Di sini saya sudah punya dua soal Tentang bangun datar Yang nomor satu Di sini ada gambar segitiga ABC yang mana dia diketahui sisinya 20 dan 12. Pertanyaannya tentukan luas segitiga ABC. Jadi luas segitiga adalah setengah kali alas dikali tinggi. Di sini tingginya sudah diketahui, alasnya belum. Cara mencari alasnya yaitu adalah dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Nah, tapi untuk yang lebih mudah lagi, kita menggunakan ini, menggunakan triple Pythagoras. Yang mana? Ini sudah paten jadi 3, 4, 5 itu pasti berpasangan. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Dan berlaku kelipatannya. Berarti ini, 20 dan 12 ini kita coba bagi 4. Bagi 4, ada 5. Ini dibagi 4, ada 3. Berarti ada sisi miring 5, dan juga 3, berarti yang belum ada adalah 4, nah disini 4, 4 yang ini tadi dibagi 4, jadi ini dikali 4, yaitu 16, jadi ini alasnya adalah 16, langsung saja kita masukkan setengah dikalikan 16 dikalikan ini tetap 12 ya, karena ini tadi untuk mencari sisi yang ini, berarti ini tetap 12, langsung saja dicoret 2 ini di bagi 2, 8. 12 dikali 8. ya tulis di sini, 12 dikali 8. 8 kali 2, 16, 91. 8 kali 1, 8 ditambah 1, 96. Berarti, luasnya adalah 96. Nah, untuk soal yang kedua, ini adalah gabungan. Gabungan antara. Ini, kita tarik ini berarti adalah persegi panjang, persegi panjang dan juga segitiga, segitiga siku-siku. Tentukan keliling bangun datar tersebut. Keliling berarti kita tinggal menambahkan semuanya. Nah, ini sudah diketahui ini 30, ini 10. Secara otomatis di sini dia 10 karena persegi panjang. Dan di sini 30. Hmm, dicari seperti tadi. Seperti tadi ini kita coba bagi berapa? Bagi 6 ya. Ini dibagi 6 dia 5, dibagi 6 dia 3. Sama seperti yang tadi. Sisi miringnya 5 dan juga ada 3. Berarti yang di sini 4, 4-nya dikali berapa tadi? 6. Kali 6 berarti 24 -nya. yang Ini 24. Jadi kelilingnya adalah kita mulai dari yang ini ya 30 ditambah yang ini 10 ditambah ini 24 ditambah lagi ini 18 bukan 3 ya ini hanya bantuan tadi lalu ditambah lagi yang ini 10 30 tambah 10 40 ditambah 24 64 64 ditambah 18 70 82 ditambah 10 92 kelilingnya adalah ini baik sekian dari saya jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di komen, di komentar dan jika video ini membantu kalian dukung channel kami dengan like dan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.